Widih-widih Lihat teman-teman comel lagi Wow ini sepertinya Lollipop kipas Halo assalamualaikum Teman-teman Kita cari harta karun yuk Wadidaw itu Ternyata baskom ajaib kakak Teman-teman ya Wow kita ambil ya Wow, wow, wow, lihat teman-teman, ada isinya! Wow, ada jajanan kiko. Oh, wow, dingin, teman-teman! Wah, seger nih sore-sore gini ya. Lumayan untuk buka puasa. Gimana, Gimana kalau coba kita buka ya, teman-teman? Kita lihat isinya ya. Kita cari gunting dulu. Let's go! Kita ini nih teman-teman guntingnya Langsung aja ya Kita buka Wah, seger nih siapa yang suka kiko bismillahirrohmanirrohim kita buka sampahnya jangan lupa dibuang di tempat sampah ya teman-teman <ganti> oke kita lihat ya ini di teman-teman langsung ya sama kakak di unboxing nih oke dari rasa apa aja teman-teman wah rasa anggur ya teman-teman lihat warnanya ungu mantul ada rasa apa nih teman-teman wah ini sepertinya rasa jeruk ya teman-teman ya wah isinya banyak rasa apa nih teman-teman kuning sepertinya ini rasa nanas ya teman-teman ya oke satu lagi nih teman-teman wah ini sepertinya rasa stroberi teman-teman lihat ya oke wah masih ada lagi teman-teman ternyata warna hijau nih teman-teman ya sepertinya ini rasa melon wah segar mantul-mantul isinya ada banyak teman-teman ya siapa yang sudah subscribe punya kakak insya Allah kakak kasih kiko ya teman-teman ya <guk> oke kita angkut ya harta karunnya ya kita cari yang lain lagi kakak pengen cari yupi ya teman-teman ya let's go mana dimana kita cari yupi apa itu yupi itu bukan yupi oh lihat teman-teman kakak mendapatkan tiga kotak berhadiah gimana kalau kita buka aja ya kakak penasaran nih isinya apa kita buka yang ini dulu ya teman-teman ya oh ini sepertinya ada isinya teman-teman wadidaw lihat teman-teman isinya kita buka oh, kakak mendapatkan permen dan apa ini ya tiupan gitu ya teman-teman ya gimana kalau coba kita tiup ya ternyata ini ditiup ya teman-teman ya Wah, mendapatkan permen dan mainan ternyata teman-teman ya oke kita ambil aja deh lumayan daripada lumayan. oke yang ini ya teman-teman ya wah apa ini kakak berharap dapat yupi ya teman-teman ya apakah ini yupi teman-teman bantu -teman. kakak ya bismillahirrahmanirrahim wah, lihat teman-teman kakak mendapatkan permain lagi ya ini, lihat teman-teman oke, apa ini wah, ini mainan teman-teman mainan payung terjun Wow, lihat teman-teman kakak mendapatkan hadiah uang apakah ini 5 juta oh, ternyata seribu teman-teman ya, nggak apa-apa deh buat beli cilok oke, kita simpan satu lagi ya teman-teman ya Apakah ini isinya uang berhadiah lagi? Apakah apa ya teman-teman? Wah, lihat teman-teman. Kakak mendapatkan permen lagi. Dan mendapatkan gelang. Wah, Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke, kita simpan. Wah, wow, kakak sudah mendapatkan yang segar-segar Kiko dan kotak berhadiah ya teman-teman. Sekarang teman di kakak lagi cari harta karun lagi ya. Yo yoyo yo. kakak pengen dapat Yupi nih. Kira-kira Yupinya di mana ya teman-teman ya? Wow, wow wow, lihat teman-teman, ada hewan-hewan di sini. Eh kok hewan-hewan, salah ya teman-teman ini ternyata harta karun jajanan teman-teman, tapi bentuknya binatang gitu ya, bentuk hewan ini bentuknya sapi jajanannya biskuit stick dan strawberry, wow lihat teman-teman ini sticknya ya, Di sini nanti ada selainya gitu ya teman-teman tuh lihat teman-teman oke mantul, kita simpan kakak mendapatkan dua kakak satu teman-teman satu ya <gifat> oke, wow ada satu lagi teman-teman ini bentuknya kuda nil sepertinya ini jajan nestik juga ya teman-teman ya wow, ini tanggal expirnya ya teman-teman jangan lupa dilihat oke, keren lanjut ya teman-teman ya ke bulu sore, nanti beduk aja, Maghrib. <tuh> Oke, kita cari di mana, di mana, apakah ada Yupi, teman-teman? Wow, apa itu ya, teman-teman? Ya, berserakan, teman-teman. Oh, ada dedaunan, wadidaw, lihat, ya, teman-teman, ada jajanan Yupi. Wow, ada es krim, es kriman juga ya, teman-teman. Ya, wah, langsung kita unboxing aja ya, teman-teman. Ya, let's go kalian pengen buka yang mana dulu teman-teman kakak penasaran banget nih kakak pengen buka yang yupi kita buka yang yupi dulu ayo yang mana teman-teman oh, kita coba yang ini dulu ya teman-teman ya. oke kita buka yang ini bismillahirrahmanirrahim bentuknya gimana ya teman-teman wah lihat teman-teman Bentuknya seperti buah leci, hmm gemoy. Lihat teman teman, jelly gitu ya, kenyal kenyal. ya teman teman ya. Oke lumayan ini. Untuk buka puasa ya teman teman ya. Oh ada suara mobil. Hati hati ya teman teman ya, jangan main di pinggir jalan. Oke kita simpan yupinya. Yang mana lagi? Wow lihat teman teman, ada yupi lagi. Ini yupi exotic mango. Wah, sepertinya ini bentuknya mangga ya teman-teman. Wah susah, kayak gunting aja ya. Apa ini bentuknya? Oh lihat teman-teman, mungil. Oh ini bentuknya mangga. Eh, Setik mangga, oke. Ambil harta karun ini ya teman-teman. Oke, kita yang ini dulu deh. Marshmallow teman-teman. Wow, wow, wow, marshmallow bentuknya es krim, teman-teman. Hmm, gemoynya. comelnya teman-teman. Wow, enak ini, teman-teman. Langsung aja. tersimpan ya. Untuk buka puasa, teman-teman. Wow. -teman. Oh, ini ada lagi, teman-teman. Ada Yupi burger. Wow. Lihat, teman-teman. Hmm, hmm, hmm. ada wadahnya, teman-teman. Lihat, wow, ini ada rotinya, ini sayurannya, ya, teman-teman. Ya, oh, wow, benar-benar seperti burger, hmm. gemoy-gemoy. Oke, kita simpan, ya, teman-teman. Ya, mana lagi, teman-teman? Wow, wow, wow, wow, lihat, teman-teman. Ada Yuki lagi, wow. Ini Yupi Berry Bons. Mhm, ada strawberry yang sedang naik pesawat. Oke, <laughs> bismillah. Wow, wow! Lihat, teman-teman, warnanya pelangi. Wow, ada gula-gulanya gitu ya, teman-teman. Hmm, Kenyal-kenyal, mantul-mantul kak mendapatkan Satu, dua, tiga Alaka mendapatkan tiga Yuki dari Bones Oke, simpan Wah, masih banyak ya teman-teman ya uhum, Ini apa teman-teman Wow, marshmallow Rasa jeruk Sepertinya ini bentuknya Es krim ya teman-teman ya Penasaran nih kakak nih uhum, uhum. Widih, widih, widih Lihat teman-teman, comel lagi. Wah, bentuknya es krim. Enak ya teman-teman ya. Apa mendapatkan Yupi dan marshmallow. Wow. Marshmallow lagi teman-teman. Ini si Doraemon dan Nobita. <gambilkan> Mereka temenan. Oke, kita buka. Wah, lihat teman-teman. wow wow wow. wow, wow siapa yang paling suka marshmallow wow lihat teman-teman betul jangan lupa baca doa ya kalau makan ya teman-teman ya. itu simpan lihat teman-teman bentuknya kenyal-kenyal oke okay. hmm. apalagi ini teman-teman ya wow unik-unik lihat teman-teman ada fair candy wow ini permen lollipop yang viral itu ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim kita buka ya langsung kita unboxing teman-teman ya wow lihat teman-teman namanya juga Per Candy bentuknya Per Oh lihat ini ini teman-teman permennya ya wow unik teman-teman hmm -hmm. jangan lupa sikat gigi ya teman-teman ya kalau habis makan permen ya iya teman-teman Wow, kakak mendapatkan choki coki edisi free fire. Mm hmm, enak nih coki coki teman-teman ya. Kita buka. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, choki coki. Wiwiwi. Hihi, kakak mendapatkan banyak. Wah, apa ini teman-teman? Lihat, ada modi candy pop. Seperti game di HP-HP gitu, ya, teman-teman. Ya, wah, kalian jangan main HP terus, ya, teman-teman. Ya, jangan lupa belajar. Oke, lihat satu, dua, tiga. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. bentuknya unik-unik sekali, mirip pemain Yupi, ya, teman-teman. Ya, heem, mm -mm. mantul-mantul, simpan Nanti ya untuk buka puasa, ya, teman-teman. Ya, wow, ini mirip-mirip lagi, teman-teman. Wow, ini sepertinya lolipop kipas. Wow, kalau yang ini bentuknya ini ya teman-teman ya, oke? siap hmm, siapa yang penasaran? Siapa yang udah pernah makan ini teman-teman? Kok kakak belum pernah ya? Wah lihat, ini permen lolipop kipas teman-teman. Wow, ini lihat teman-teman, hmm, tuh kan? Hmm. Wow, keren Simpan Oke, yang mau komen teman-teman ya Aku mau, oke Kita simpan Wah, teman-teman Ada jelly candy Edisi panda Wah, si hitam putih ya teman-teman ya Oke, coba kita unboxing teman-teman Wow, wow, wow, wow <laughs> wah lihat teman-teman bentuknya seperti obat gitu ya oke unik lah kakak menemukan harta karun yang unik-unik keren subscribe ya teman-teman makasih wah lihat teman-teman kakak sudah mendapatkan banyak jajanan Hmm, kira-kira masih ada apa lagi ya teman-teman ya? Hmm, kalian mau bantuin kakak enggak oke temenin kakak ya let's go Yo, ayo, ayo kita cari Yupi. Yupinya di mana? Wow, ini bukan Yupi teman-teman, tapi sosis. <gaha> wow, sosis edisi bobo boy. Isinya tiga teman-teman. Lihat daging ayam ya teman-teman ya. Wow, boleh nih untuk makan sama nasi ya teman-teman ya. Oh iya. Kalian sudah makan belum, teman-teman? Apa kalian puasa juga seperti kakak? Wah, hebat ya! Kalian udah puasa, semoga lancar puasanya. Amin. Wah, lihat, teman-teman, ada permen gummy blocks. Wow, bentuknya jeli gitu ya, teman-teman? Ya, siapa yang sudah pernah coba? Enak tidak, teman-teman? Yang sudah coba, komen ya. Oke, simpan. Kita cari Yupi teman-teman ya. Siapa tahu masih ada Yupi dan marshmallow lagi. Siapa tahu juga dapat es krim. Oke kita cari teman-teman Yupi Yupi. Kamu di mana sih? Itu bukan Yupi. Ini ternyata Yupi. Wah lihat teman-teman. Kakak menemukan pohon Yupi. Wow wow wow. Ada Yupi. Gatot kaca. Keren ya teman-teman ya. Wah simpan. Apa ini teman-teman, ya. Wow, ada Yupi Gummy Breakfast. Oke, okay, mantul! Apalagi ini teman-teman, ya. Wow, ada Yupi Nadel. Hmm, bentuknya minta telur teman-teman. Wah, wah, wah, masih ada teman-teman. Lihat, ada Yupi Burger lagi, teman-teman. Tapi ini yang lebih besar, ya, teman-teman, ya. Wow, mantul! Wow, wow, wow, ada Yupi Strawberry Kiss. Hmm, bentuknya hati, teman-teman. Oh, -teman. rasa stroberi hati. Wah, ini sarangnya ya, teman-teman. <laughs> Oke, sarangnya. Wow, ada Yupi C.D.J. Mm -hmm, rasa buah, teman-teman. Bentuknya kotak gitu ya, teman-teman. Ya, wow, wow mantul-mantul. Wow. Ada teman-teman lihat ini. Yupi Peach Ring, hmm, rasa apel, teman-teman. Wow, bentuknya bulat seperti kue donat, ya, teman-teman oke makasih teman-teman kakak sudah mendapatkan banyak harta karun teman-teman wow makasih ya teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe aktifkan juga tanda loncengnya oh iya kalian paling suka yang mana teman-teman jangan lupa komen ya makasih dadah